Desa Jogjogan memiliki potensi dasar pertanian Seperti penghasil singkong, ubi, dan pisang Selain itu, para masyarakat desa memiliki potensi sebagai pengrajin makanan tradisional Seperti rengginang, dapros, enye-enye, dan mayang. Kami mencari informasi melalui wawancara kepala desa Jogjogan dan juga mewawancarai masyarakat desa pengrajin makanan tradisional Dari hasil survei yang telah dilakukan sesuai dengan kesamaan gagasan kami sepakat untuk menginovasikan eny enye karena alat dan bahan mudah didapatkan seperti singkong yang mudah didapat di sekitar desa Jogjogan. Karena singkong merupakan bahan pokok dalam pembuatan makanan enye ini. Dan masyarakat desa sudah memiliki potensi pengetahuan cukup baik dalam produksi. Dalam hal ini, ibu-ibu memiliki peranan penting. Karena pengrajin makanan tradisional enye ini berpegang pada ibu-ibu yang membuatnya. Inovasi ini kami beri nama Jogjogan Chips Enye Milanku. Chips ini memiliki makna sebuah bentuk yang kecil, lalu menciptakan rasa yang berbeda pada umumnya seperti rasa manis, gurih, dan pedas. Dan tak kalah menarik dari rasa serta bentuk, kami menciptakan kemasan baru jauh lebih menarik. Kemasan ini menggunakan standing pouch yang memiliki tutup seal. Kemasan ini membuat makanan lebih awet dan tetap terjaga kualitasnya. Kegiatan selanjutnya, kami mengadakan bimbingan teknis di Aula Kantor Desa Jogjogan, yang dihadiri Kepala Desa, Ketua TPPKK, dan juga Masyarakat Pengrajin Makanan Tradisional. bahwa uh, cojokan ini adalah uh, tujuan wisata yang ribuan orang datang ke sini. Nah orang sini belum bisa berinovasi untuk, untuk apa namanya uh, membuat produk agar bisa buat oleh-oleh dan lain sebagainya. Karena memang hari ini mereka uh, masyarakat tidak mendapatkan apa-apa hanya jadi penonton di kampung sendiri. Mudah-mudahan dengan cara ini dibantu juga oleh mungkin nanti secara attack apa teknik pemasaran dari Universitas Juana. saya ingin SDM-nya nanti di di di, di belajar di untuk ibu-ibu ya